halo selamat warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semuanya nah, sekarang saya sedang berada di tempat penjualan bibit ikan namanya Atma Jaya Bertua ya teman-teman ini letaknya ada di depan perumahan Permata Hijau pas depan jalan raya ya jalan raya menuju ke tempat yang Kupang, ya. Gampang kok dilihat kalau teman-teman dari arah Sekupang itu ada di sebelah kiri. Tapi kalau dari arah Tanjung Kencang, Batu eh teman-teman tengok aja ke sebelah kanan. Nah, yuk kita lihat ya tempatnya, teman-teman. Ya, tapi jangan lupa like, subscribe, comment, and share channel Warna Grafika ya, teman-teman, agar bisa terus semangat membuat konten karena. Dukungan teman-teman itu vitamin buat buat channel saya, ya. Yuk kita ikutin. Please like and subscribe to support Warner Grafika. Nah, ini dia teman-teman ya. Kita lihat di sini. Uh, areanya cukup luas ya. Di sini teman-teman ada kolam-kolam, kolam tanah, kolam terpal. Nah, kolam-kolam ini bibit-bibit lele, nila ya, e, mujair di sini ya. Nah, untuk bagian dalamnya ini akuarium-akuarium. Ya. Nah, di sini banyak nih teman-teman jenisnya. Ada gurame. Nah, ini bibit gurame. Ada apa ini? Nila kayaknya ini ya. Oh, ikan mas ya. Ini ikan mas tuh. Kalau ikan mas berapa nih? Ada yang 2.000. Ini ya? Yang 2000. 2.000. ya? 200. Yang udah tahan di kolam? Pak. Yang segede mana kalau yang 2.000? 200, mana? Itu. Oh ya. Tuh ya sebesar itu ya. Tak -ta tahan ya di kolam ya? Tahan ya. Nah, ini Bapak lagi nguras tuh, teman, -teman. Ada ikan sapu-sapu tuh buat bersih-bersihin akuariumnya, ya makan-makan lumah. Ya, penting ini. Tuh ikan apa lagi ya? Ikan patin. Patin, patin ada, udah udah banyak saya beli di sini. Patin merah. Iya patin ini. Dan saya sih berapa kali beli ini mati terus sih ya. Ikan mas. Mm -mm dimakanin apa sama bawal ya? iyalah oh gitu tak... kurang makan dia ya. oh <laughs> oh gitu ya ini kan apa bang? yang apa, zebra bisa besar ya? bisa tapi apa ya? predator juga oh predator ya besar. oh bisa sebesar apa dia bang? bisa Se... ini juga lapak tangan gini ya. oh gitu zebra itu ya? berapaan tuh? 5.000 ya uh, Ganas ya Tapi kalau sama yang gede enggak kan ya Ini ikan zebra Kalau ikan-ikan gapi dimakan dia gitu Oh gitu ikan zebra. Ini ikan zebra nih Teman-teman Ikan zebra namanya Coba Minta lima lah bang, saya belum punya nih kayaknya Ah, pilih yang agak gedean bang ya oh. Ini Ini kan tawes kan ya Belidah ya, ya. Mahal tapi ya, ribu ya. Ada ini juga arwana ini. Ya. Ah, tuh, banyaknya. Sama aja tapi ya, sama tawes. Iya, sama tawes ya. Ini? Itu ikan apa? Uh, oh, gitu. kan apa? Yang kayak tawes asli. Oh, gitu. Ikan apa? Yang mirip tawes itu. Oh. Tadi dia senah ya. Ikan ada besar. Iya, ini ya. Berapain tuh? Ah, sepuluh ribu ya yang besaran aja. Loh, nih, ah, ah. yang besarannya dua tuh. Yang ah, oh, iya ya, lincah ya. Tuh, teman-teman, kayaknya tuh enak kalau di kolom tuh ngeliat melihat macam-macam ikan ya. Dia ya. nah. pintar pintar ngeles dia, teman-teman. Ini aja banyak tangkap ikan. Uh. Nah. Ah, kena dia Tuh. Oh Udah lari lagi dia ke situ, dia. <tuh> yeah. Eh ya ya ya. Udah capek baru. Iya. iya, iya, iya. Masuk sendiri. Ini lama-lama yang nangkapnya capek ya kan. Oh gitu. Ah. Nyerah. Nah yang yang kecilnya 5 om. Apa, Dek? Oh. Ini yang kecilnya. Lele-lele Oh, lele. Kecik-kecik. Bukankah besar loh ini. Iya. Ya. Baguslah. Oke. Plus apalagi yang asik ya ikannya, teman-teman. Jadi pas kita duduk di pinggir kolam atau di depan akuarium tuh, ngelihat pling gitu. Ini kan apa bang? Bisa besar? Enggak. Enggak ya? Dua sama gapi bisa ya? Gapi cantik warna. Makin hijau dia tuh. Iya. Berapaan tuh? Ini 2003. 2003? 2003. 2003. Ah? Oh tadi kirain 2003 Hmm gitu ya, ya coba. Eh. Ya tiga ribu lah. Ya pilih yang agak gede-gedean ya. Belanja di sini tuh nggak terasa teman-teman segini segini segini, tahu tahu pas pas di total total hahaha <laughs> kurang ya pak ya iya kan? segini segini ini sepuluh ribu ini dua ribu pasti total totalnya di kurang ya kan? Ah. saya suka ngeliat ikan komet teman, -teman. Komet. Uh -uh. Ini hmm. yang biasa Iya Yang, yang ini lah yang cantik Berapaan bang? Rp 5.000 Kometnya Entah 30.000 lah Rp 30.000? Uh -uh. Kasih tambahan lah ya bang ya Iya Tuh Dipromosikan nih di channel saya nih bang Bang jangan lupa subscribe ya bang Apa sih channel? Warna Grafika Nanti abang Nanti abang ganteng muncul di situ. Oh, Tapi ya. hmm. di situ ada karaokean bang. Karaoke, lagu-lagu, lagu Batak ada. Lagu karo, karo ada. Ya. Ah. lagu ada. Lagu-lagu nostalgia. Ah. Nanti wajah abang yang ganteng pun ada di situ. Ah. Abang siapa namanya bang? Bang Ari. Bang Ari, orang Batak bukan. Ya. Oh, halah kita dong. Marga Pasar ribu, Pasar ribu ah, nih. Pasar ribu nih. Ya. Nah ini Abang Pasar Ibu ini Jualan ikan Yang Pasar Ibu, Pasar ribu Merapat ke sini ya Situ ah? Oh, Situ Morang Situ Morang Ala itu Ala, apa? Gimana? Situ. <laughs> situ ala ah, ala situ, ala rube Ikan cupangnya berapa Bang? Aku kemarin beli 10 biji pada nggak ada Kecaplok apa itu kira-kira? kan Iya di kolam Minta dua lah Ini nih bang Ini Sama ini Cacingnya berapaan bang? kilo berapa? Oh? oh gitu Saya mau beli lah kilo Gitu 1 kilo lah ya Bisa Bisa untuk makan ikan kan? Jadi air nggak kotor kan? Ya, kepegang tangan itu nggak apa-apa dia kan cacing itu kan? Selama juga ya? Ah, iya, keliling-keliling, bikin konten. Nah, ini hiasan-hiasan apa? Sepat yang besar gak mau? Sepat yang besar? nggak usahlah, ada berapa biji? Sepuluh apa? Sepuluh apa lima belas biji itu teman-teman? Udah besar? Udah lebih besar dari saya beli. Kemarin kan belinya masih segini tuh, 20.000 ribu kan. Lele, Bang. Lele? Eh, berapaan? 200 ada yang uh, minta 100 biji lah 100? iya yang itu yang gedeannya. ikan lele, ikan cupang, ada ikan ceweknya bang nggak? Ini dia di sini banyak kolam pala Kemarin saya minta eceng gondok. Eceng gondok di sini. Ini apa? Gu rame, Bang? Banyak yang mati tuh. Kalau gu rame berapaan, Bang? Hah? 3000. apa ikan cepat ini aja lah kurang uh -uh. uh, ya 10 ya sepuluh ekor uh -uh. jadi banyak macam-macam ikannya kan ya. tuh luas teman-teman tempatnya ini termasuk pengusaha sukses nih gini-gini nih ini karena mau lihat ikan sepat hijau. Nanti ajalah nanti ajalah lah sepatnya, sepatnya nanti aja. Nanti ini ini ini nih ah harus gadaikan celana kolor pula saya ya kan? Ini kenapa nih merah cati kali? Oh, comet juga ya, tapi merah yang cantik ya. Ada bang, itu beramennya? Beramai 10. mau berapa ribuan kan? Iya. Ah 10 dah. Nah, ada pokoknya lumayan lengkap lah teman-teman di sini. Huh? Merah. Yang merah berapaan? Merah, ya. Kok mahal? <laughs> udah udah, lele udah. Piro, Ci. <laughs> kita itu. Bukan bukan bukan orang awak. Udah piro, Ci? Ah, piro, Makan ini nggak? Makan apa yang merah enggak lima ribuan aja ya bang? Yang, mana? yang merahnya, gue rame. dia ya kan? Oh. Sama-sama hal kita dong kita. <tik> <tik> iya kan? Ini yang merah. Mana? Ah iya, lima ribuan ya. gurame merah gurame merah nah itu ya temen temen Yang suka ikan kalau kesini seleranya enggak terbendung ya teman-teman. lihat ini mau, itu mau. Yang merah itu berapa Sepuluh lah. jual ini aerator. ini Saya bingung mau beli yang mana Nah ini teman-teman ya Wah banyak juga nih Yang saya beli ada ikan cupang cupang lele cupang lele uh, ada ikan sepat, ah iya sepat, ada gurame merah ada ikan komet, ikan zebra Iya rupanya iya apa ini ada gurame biasa Hmm. tuh terus saya juga beli ini pompa sama penyaringnya ya pompa pompa saringan air teman-teman ini saringannya dua oh saringannya dua uh, oh iya iya, iya, iya, iya, iya iya ada cacing juga teman-teman buat makanannya ya Nah, Abang Ganteng kita sedang menotal jenderal, teman-teman. Iya, betul. Kemarin kayaknya salah, salah hitung itu waktu saya belanja ke sini, bu. Saya hitung-hitung, kok jauh kali selisinya. Hmm. Ini makanan yang kecil-kecil berapa, bang? Ini satu lah makanan ikan kecil teman-teman. Ini yang ini. Oh, ini. Ah? Sudah dua hmm. Ini kayaknya extension ya. Untuk pembagi ini, untuk pembaginya itu, teman-teman. Ya, uang ya, kan? tadi, wah, bawa -bawa. Tadih, Ceng Bang minta aeratornya ada satu deh, Bang. Aerator? Iya. Ini tadih. Oh iya. Oke, okay, itu ya. Oke okay, dah. Kita Oke. Okay. Nah, kita total jenderal. Ya. angkanya oke. Hehe. Apa tuh? A-a-a-a, ah, ah, ah, yeah. ah. Oke okay, teman-teman Eh, belum, <laughs> oke okay, teman-teman Selesai sudah vlog saya di Mana, apa nih jual uh, ikan Eh, Korek apa nih? Uh, Atmajaya ya? Iya yeah. Atmajaya jual ikan nih, Atmajaya <laughs> ya, Bersama Abang Ganteng Marga Situmorang Situmorang ah, ya teman-teman, ya, terima kasih Bang Situmorang atas diskonnya Senang belanja di sini, ramah. Orangnya juga baik, ganteng. Terus dikasih diskon lagi, teman-teman, ya. Hmm, jangan lupa ini, di depan permata hijau. Pokoknya pinggir jalan raya, ya, teman-teman. ya Jangan lupa. Kadis. Oh, depan paradis. Jangan lupa, ya, kalau perlu bibit ikan datang ke sini. Dan jangan lupa, like, subscribe, comment and share yeah. channel Warna Grafika subscribe subscribe subscribe, subscribe bang subscribe channel warna grafika warna grafika ah, sampai ketemu kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.